Untuk persingkat waktu, kita langsung saja mengambil kartu kepada kesehatan seorang Pisces di bulan Maret tahun 2022. Selanjutnya kita akan mengambil kartu keuangan seorang Pisces di bulan Maret tahun 2022. Selanjutnya kita akan mengambil kartu karir pekerjaan seorang Pisces di bulan Maret tahun 2022. Selanjutnya kita akan mengambil kartu hubungan asmara seorang Pisces di bulan Maret tahun 2022.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 Jika sumber energi sudah kita dapatkan, kini saya kita mengambil kartu kesimpulan ataupun yang memperkuat ramalan dari Pisces di bulan Maret tahun 2022. Dan satu kartu ini akan mewakili semua kategorinya. Baik, di sini kartunya sudah kita dapatkan, kini saatnya kita membuka dan membacakannya. Untuk kesehatan seorang Pisces adalah Four of Swords ataupun empat pedang. Secara umumnya Four of Swords itu diartikan menemukan kekuatan dalam diri sendiri saat semuanya terganggu ataupun merefleksikan diri dan disini menggambarkan kesehatan seorang Pisces mengalami sedikit gangguan di bulan Maret tahun 2022 yang dimana disini disarankan kepada seorang Pisces untuk merenungkan diri menenangkan diri merefleksikan diri untuk istirahat yang dimana sini akan berdampak positif kepada kesehatannya dan untuk support energinya adalah Queen of Pentacle secara umumnya Queen of Pentacle itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa seseorang yang dekat dengan Pisces sendiri dan di disini menggambarkan Kesehatan seorang bisnis mengalami sedikit penurunan di bulan Maret tahun 2022 yang dimana sini disarankan seorang bisnis tidak memaksakan diri dalam bekerja Tidak memaksakan kehendak Fokus di dalam istirahat Merefleksikan diri yang dimana selalu didukung, didampingi, dan didoakan oleh seorang pasangan untuk mendapatkan kesehatan yang lebih bagus lagi Dan untuk kartu kesimpulannya adalah Death Secara umumnya death itu diartikan transformasi perubahan dan jika kartu debt kita gabungkan dengan kartu kesehatan seorang Pisces di sini menggambarkan kesehatan seorang Pisces akan mengalami transformasi perubahan ke yang lebih baik apabila seorang Pisces sudah merefleksikan diri sudah istirahat sudah menenangkan diri tidak terlalu memaksakan diri dalam bekerja yang selalu didukung disupport dimotivasi oleh pasangan serta orang-orang terdekat Pisces sendiri dan untuk kartu keuangannya adalah zodiak pentakel ataupun dua poin. Secara umumnya, dua pentakal itu diartikan kondisi keuangan yang stabil dan ingin mengambil satu langkah meningkatkan keuangan. Dan nah, di sini menggambarkan keuangan seorang fisik di bulan Maret tahun 2022 tidak akan mengalami gangguan apa apa, kondisi stabil, kondisi nyaman yang dimana di sini mampu mengontrol pengeluaran pendapatan. Namun di sini digambarkan seorang fisik ingin mengambil satu langkah, satu peluang untuk membuat sebuah usaha yang dimana usaha tersebut mendatangkan income yang mampu mendongkrak keuangan kehidupan Pisces lebih bagus lagi. Dan untuk support energinya adalah kenaik of Cup. Secara umumnya kenaik of Cup itu diartikan seseorang yang dekat dengan seorang Pisces, seseorang yang berada di sekitar Pisces sendiri. Dan di sini menggambarkan keuangan seorang Pisces berada dalam kondisi nyaman kondisi stabil di bulan Maret tahun 2022 yang dimana mana di sini digambarkan seorang Pisces ingin mengambil satu langkah, satu pekerjaan, satu usaha untuk meningkatkan keuangan yang selalu didukung, dimotivasi, dibantu oleh pasangan serta diberikan dorongan oleh orang-orang sekitar yang akan mampu membuat keuangan lebih meningkat lagi. Dan jika kartu dan kita gabungkan dengan kartu keuangan seorang Pisces di sini menggambarkan transformasi perubahan keuangan kehidupan finansial akan dirasakan oleh seorang Pisces di bulan Maret tahun 2022 yang dimana di sini dengan mengambil satu langkah maka langkah tersebut akan berhasil mampu membuat keuangan semakin meningkat, finansial semakin meningkat yang selalu didukung dimotivasi didoakan oleh keluarga pasangan dan orang-orang terdekat Pisces sendiri dan untuk kartu karir pekerjaannya adalah for of one ataupun empat tongkat secara umumnya for of one itu diartikan tentang tujuan arah dan langkah yang akan dilakukan dan di sini menggambarkan karir pekerjaan seorang Pisces di bulan Maret tahun 2022 akan mengalami sedikit peningkatan yang dimana di sini seorang bisnis digambarkan akan mendapatkan empat tawaran pekerjaan sekaligus yang dimana di sini akan mampu mendongkrak keuangan kehidupan finansial jauh lebih bagus lagi yang dimana juga di sini digambarkan seorang bisnis akan membuka sebuah peluang usaha yang dimana usaha tersebut miliknya sendiri yang akan mampu membuat finansial keuangan jauh lebih bagus lagi yang didukung kartu tuh open tackle. Serta di sini, seorang bisnis akan menjalankan dua pekerjaan sekaligus pekerjaan sampingan dan pekerjaan inti yang akan mampu membuat keuangan kehidupan lebih bagus lagi, namun akan berdampak negatif kepada kesehatan yang didukung dengan kartu for offshore. Dan untuk kartu support energinya adalah King of sword. Secara umumnya, King of Swords itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya, seseorang yang sudah dewasa, seseorang yang usianya di atas Pisces, seseorang yang dekat dengan Pisces sendiri. Dan di sini menggambarkan, seorang Pisces akan mendapatkan banyak tawaran pekerjaan, yang dimana pekerjaan tersebut ia dapatkan dari orang yang lebih tua, orang di sekitar yang akan mampu mendongkrak keuangan kehidupan lebih bagus lagi. Dan di sini seorang Pisces akan berhasil membuka sebuah usaha, yang dimana usaha miliknya sendiri, yang didukung didoakan oleh orang tua, didukung didoakan oleh orang-orang di sekitar yang dimana di sini dalam bentuk satu usaha untuk meningkatkan keuangan yang dimana juga di sini seorang bisnis akan menjalankan dua pekerjaan sekaligus pekerjaan inti dan pekerjaan sampingan yang akan mampu mendongkrak keuangan kehidupan lebih bagus lagi yang didukung dengan kartu two pentakel dan kartu foreclosure dan jika kartu debt kita gabungkan dengan kartu kartu pekerjaan seorang bisnis di sini menggambarkan transformasi perubahan kehidupan akan dirasakan oleh seorang bisnis di bulan Maret tahun 2022 yang dimana di sini dengan terjadinya peningkatan karir dengan terjadinya peningkatan ke keuangan yang dimana disini seorang bisnis juga akan menjalankan usaha Usaha miliknya sendiri, usaha sampingan, usaha inti yang akan mampu mendongkrak keuangan kehidupan lebih bagus lagi Serta sini dengan mendapatkan banyak tawaran pekerjaan yang datang dari orang yang lebih tua Serta orang-orang terdekat Pisces sendiri yang akan mampu mendongkrak finansial keuangan jauh lebih bagus lagi Dan untuk kartu hubungan asmaranya adalah nine of cup ataupun 9 piala secara umumnya nine of cup itu diartikan mendapatkan kebahagiaan dengan menerima kekurangan pasangan menerima apa adanya tidak membandingkan pasangan dengan yang lainnya dan di sini menggambarkan kepada pasis yang sedang single baiknya menerima apa adanya orang yang berada di sekitar baiknya melihat sisi kebaikan yang ada kepada orang lain yang dimana di sini akan mampu membuat hubungan asmara lebih bagus lagi dan membuat kehidupan semakin nyaman lagi dan kepada seorang pasis yang sudah berpasangan di sini menggambarkan baiknya menerima pasangan apa adanya tidak mempentingkan pasangan apa adanya menerima kekurangan pasangan apa adanya yang akan mampu mendongkrak hubungan asmara lebih bagus lagi lebih harmonis lebih bahagia yang dimana sini juga seorang Pisces akan mendapatkan aura yang positif dari pasangan yang akan membuat hubungan lebih harmonis lagi. Dan untuk support energinya adalah page of one. Secara umumnya, page of one itu diartikan seorang anak. Dan di disini menggambarkan kepada seorang Pisces yang sedang single, menerima kekurangan orang lain, menerima orang lain mencoba untuk membuka pintu hati kepada orang lain, serta ingin melangkahkan kaki bersama orang lain ke jenjang yang lebih serius. Yang dimana disini ke jenjang pernikahan yang tujuannya untuk mendapatkan keturunan serta kebahagiaan hubungan asmara dan kepada seorang Pisces yang sudah berpasangan di disini menggambarkan seorang bisnis yang sudah berpasangan baiknya menerima kekurangan pasangan menerima pasangan apa adanya tidak membandingkan pasangan dengan orang lain yang akan mampu mendokat hubungan asmara lebih bagus lagi yang dimana juga digambarkan di bulan maret tahun 2022 seorang bisnis yang sudah berpasangan akan mendapatkan keturunan yang akan membuat hubungan asmara lebih bagus lagi dan Jika kartu debt kita gabungkan dengan hubungan asmara seorang Pisces di sini, menggambarkan transformasi perubahan hubungan asmara akan dirasakan oleh seorang Pisces. Apabila menerima kekurangan pasangan, menerima O, oh, apa adanya pasangan tidak membandingkan pasangan dengan orang lain, dan dengan kedatangan seorang anak, kedatangan sebuah keturunan yang mampu membuat hubungan asmara lebih meningkat lagi, dan untuk angka keberuntungan seorang Pisces itu berada di angka 4, 42, 24, 48, dan 87.